Waddle! Ooooooh! Got him! Freak <laughs> Okay, all of us will to make them a particular time okay, uh, in right here. Let's go and come back to kita injek injek dulu bosnya taruhannya kita langsung casting spin manual dulu cuy ya kita coba cari petir di luar dulu ya. kalau enggak cari yang koneksi bagus kita nanti casting baik ya oke ada scatter dua lalu kita langsung saja auto spin bosnya so, yeah. kita quick spin tiga to puluh kali ya bosnya yang baru datang atau baru join atau baru nemu video gue jangan lupa di bantu komentar dan subscribe so, nya juga cuy ya yeah. gas yes saya tidak dikonek nih itu aja ya sayang sekali bosnya wuhh dapat kali 10 gila bos langsung tiga siapa nih senjata <tuh> bos ini bisa play bosnya kita bisa custom playlistnya bos ya buat kalian yang mau tahu info dimana dimana dimana di wismasa ke-18 ya buat kalian yang mau daftar kalian bisa cek di Komentar bosku ya, kita gaskan by visiting bosku ya, kita turun pipnya, lalu kita gaskan by chat via bosku ya. Entah sih, kita ditanya tidak hilangin video bos ya. Bahkan, mau daftar navigasi link di komentar bos ya. Buat kalian yang baru daftar juga nanti di ada bonus katanya bosku ya, aku nggak tahu sih, ya. kalian bisa kirimkan ID-nya di grup chat bos ya, nanti kita chat chat bosku ya, kita sama-sama cek bos ya. Tapi ada tadi chat bosku ya, pun naik. guys, skoi kopi kopi kopi sih, kopi kopi kopi kopi oke kopi kita dikasih kopi kopi kopi kopi kopi masih kopi kopi kopi kopi ya kopi kopi kopi ya kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi lagi, kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi kopi Oke okay, lumayan aja Tahun 42 cuy. 7 juga kan sebenarnya speknya sih cenzak nih aja ya. Lumayan aja kita baik 120 kita harus bisa dapat balik putar 120 saya minimal. Wah, duhirnya kurang sampai ya. Oke okay, dikasih udah di kali 13 bos ya. Lumayan Oke, okay. itu apa namanya? cincin cuy. Ah, oh, suhu gila mesti kasih turun lagi bos. Ui-uh, sekali, bosku ya Tuh, tuh, Sayang sekali Bosku bagus banget, cuy ya Bagus banget kanaknya, cuy Nah Uh, oh, masih konek-konekkan ya Tapi bosku di sini aja ya, masih ada kali tua yang bisa nyangkut, cuy ya Masih dalam kali sepuluh, tapi setelah ya, pertambahan Kian cuy ya. Oke, tapi tambahan kita? as Kali konek, konek banyak, cuy Oke, lumayan, bosku no, ya, not 26 tanes ya, bos ya Masih Akhirnya merasakan spin Sudah dikasih 3 ya Wih gila bos ya Terpulai ini pos usus bos ya Kalian main kayak gini tuh lumayan Kita panggung lagi 100 kali ya Jangan lupa sih Kita bawa lagi 100 kali Dengan pet awal kita main di 2400 Bos ya atau 3 k ya Karena kita uh, Apisin jaman jaringnya biasa aja ya Mungkin main kita dikasih 3-4 ini ]kan juga di luar bosnya. main kan kita kembali ke rp kita juga harus update Karena kita artis update skill itu kalau kita sih Waduh Agak Agak gimana bosnya. ya Lalu Di bawah Tapi kita pecing aja di atas kalau kita sih agak kecewa sih aja ya Oke kalau ngomong nih Berarti yang gue ya Di B4800 Coba kita aktifin Pintu Kita spin cepat dulu sih ya kita acak-acak dulu bos ya. Kita coba panasin mesinnya dulu. Semangat-mangat abangnya agak lewatan bos ya. Abangnya race ya. Oke lumayan aja ya. Baru kena caya. Uh, turun. Oke ya. Apaan lu Cincin, Tinjun Uh. mantul mantap betul ya bosnya olimpiade. Oh, bos pas. tiga tiga uh tiga tiga semua tiga ya. masih us kali dua. utangnya sih kali dua itu selalu menemani biasa biasa ya. Nah, kalian yang tahu apa namanya pola atau mau tahu triknya bos kaya, kalian bisa simak videonya karena kita main tuh kalau besar dua deskripsi atau di komentar tuh Youtube tuh ditonton gitu lompon ya minimal bantu lah maksudnya Bantu like lah maksudnya bantu nikmati Gak ada 10 menit paling Aduh ya 10 menit sih bosnya biasanya sih Tapi biasanya gue upload 7 menit 8 menit Nanti kita coba lah maksudnya Kalau gak ada 10 menit kita tak upin lagi Kalau Youtube tuh enaknya uploadnya tuh lebih dari 10 menit Seperti bosnya tapi beriak sih kalau udah dikali cipi bermain lagi itu agak gimana bosnya kalau gak dikasih sih ya gak jadi konten tuh <gifosh> ini ngomong-ngomong -ngam kita bosnya apapun kita dapat udah main sih bosnya tapi ngomong-ngomong -ngam, malah bagus sih, sih ya dikasih 400 sampai 2 ya oke 402 sih sudah sampai 800 nih 6 menit tuh 6 menit tuh kalau di apa tuh agak terlalu serius ya terlalu pendek ya ya kalian sih gak apa-apa tidak suka, bukan? Bagus-bagus, minimal lah kalian kita ada effort-nya untuk menguat-nguat. Bosku, ya, bisa lah, guys. Ya, buat kalian yang member, kalian bisa dapat dapatkan podcast, bosku. Kalian tinggal daftar saja, bosku. Ya, kalau mau dapat pun gak maksa, bosku. Ya, pun gak tahan. Cerminan, jadi ini, bosku. Ya, gak mau mau, ya, ya, bosku. Ya, oke. Tersangka, kakak sentrifis, tim basket, kita kaskan di bag, paripulapan, atas, gas, kan, cuy? Kalau sama kalian pake ini, kita baik kita aja mesti kita udah kita udah hendus deh Karena kita udah lebih dari enam menit ya Minimal kasih putih Nah gitu aja Kasih yang 3 aja ya 17 tahun Gak dikasih kali kalian ya Bisa lah kita dikasih profit agen cuy. Minimal kita harus dikasih balik modal harus ya, bos, bos. Kasih turun petir. Hmm, kali tua ya. Bertuah yang si itu buat pes rapper, wahyu Tinggal pitnya, bos. itu bos kayak korek mulu sih. Itu. Aduh itu ininya berarti waduh udah dikasih kali belas dengan bespin kita masih satu kali, Bos. Ya kita sih maksimal barangkali dikasih cipil, lebih atau udah dikasih ruang, kagak ya. Oh, ada Garuda kecil Oke, okay. cawan hijau kalau turun gila sih. Nah, dikasih Kalau turun rijo ya. Udah kali kayaknya kecil minimal kita udah dikasih kali namanya lebih dari belas butang rijo ya. Nah, pokoknya oh, kalau dikasih korek aja udah dikasih. Mas Tenta sih <tentasih> uh, Nih konek nih Biru Petir Terutama petir dulu ya Ustaz. Mancah okay. Satu, nah, nikah, sih Kedua Malu nika okay. Oke Satu lagi tuh Sini terpul Kayak gini yang kli Aduh nah, agak, agak malu nih ya. Masih ya, Aduh Gila musuh TLC Tandar disini Laki lima Dengan Perganan ke 19 kita sampai jadi kita kasi balik muti ya. kurang ya, kurang, kurang berapa? Kita plus kasi ya, tapi kan lumayan sih ya. Baliknya belum, so weh, aman. Presiden yang mana sih, wih Weh, weh, memang resipi dah oke. nih, sih, kasih angkat tangan, bosku, reksa wih Weh, usah siapa reksa? Um, um, um, um, um, um, um, itu kalau pincen biru korang waduh udah sudah kita sentak ya masih dua kali spin bos ya oke okay. masih connect kuningnya turun custom last pin oke okay, bos ya lumayan sih ya pasti katakan aja katakan profit bos ya kata -kata, kata. Kata, kata, kata. Rapid, mas, ya udah bos